Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Derosa Auto Channel Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Karena sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa Saya senantiasa mendoakan kepada teman-teman Agar senantiasa diberikan kesehatan selalu Dan diluaskan rezekinya Maupun dimudahkan segala urusannya Oleh Allah yang Maha Kuasa Amin Ya Robbal Alamin Nah teman-teman pada kesempatan ini kita akan mereview stok terbaru dari saya, yang sekiranya mungkin bisa memberikan referensi, rekomendasi, dan pertimbangan buat teman-teman, yaitu mobil bekas yang harganya masih, mungkin masih kebagian ya teman-teman. Nah ini diantaranya mobil Luxio. Luxio ini adalah, jargonnya adalah minibus. Minibus mobil keluarga yang sangat elegan dan stylish dari segi bentuknya yang sangat kotak. Justru jargon ini terkenal sebagai mobil minibus berpenumpang 7 Sangat dibinati oleh masyarakat Indonesia Karena mobil ini sangat enak dibawa untuk jauh Muatan yang sangat banyak maupun travel ya Rata-rata mobil travel pun pakainya Lucio jarang pakai yang lain jarang, paling grand Max atau EVV atau mobil Nissan Evalia, tapi lebih cenderung ke Luxio, teman-teman karena Luxio ini satu perawatan lebih gampang BBM pun masih cukup irit teman-teman dan untuk tampilan pun masih sangat stylish dan elegan dari segi kemewahannya dapat dari segi muatan banyaknya pun dapat ini mobil ya, ini mobil sedia umat yang benar-benar Sangat laku dan banyak diminati oleh orang-orang Nah kebetulan ini mobil Luxio tipe D Bertransmisi manual tahun 2009 Warna hitam bertransmisi manual ya teman-teman Pajaknya -teman. di bulan Juli 2022 telat sekali Berplat ganjil untuk lambat SNK di daerah Jakarta Timur Mobil ini atas nama perorangan Kilometernya baru mencapai 100 ribuan kurang lebih kalau untuk kondisi masih cukup rekomendasi, karena mobil ini benar-benar tahan banting. Secara kondisi overall masih sangat layak. Kacanya masih orisinil dan untuk di bagian depan masih aman, tidak ada bekas nabrak yang sangat besar. Body body masih cukup lumayan, walaupun ada di beberapa bagian yang lecet lecet. Tapi saya pastikan mesinnya, body bodinya ataupun mobil ini tidak bekas banjir ataupun abad besar ya bahan bannya masih cukup lumayan sekitar kalau ban depan masih cukup tebal ya sekitar 80% ban belakang 70% ya tinggal diganti dikit kita untuk tipe ini, ini yang paling terendah ya dia spionnya masih menggunakan spion kupu-kupu, masih spion biasa kalau teman-teman mau upgrade lagi bisa pakai spion yang sudah berwarna dengan bodi dan dilengkapi lampu sen serta electric mirror paling sekitar satu setengahan kurang lebih estimasi saya untuk lampu headlamp masih sangat orisinil dua-duanya masih orisinil itu menandakan mobil ini tidak pernah ada insiden yang sangat besar teman-teman, untuk body body ada beberapa bagian yang perlu didandanin yaitu pemakaian wajar ya untuk samping masih aman layak tinggal dipoles dirapiin sedikit-sedikit tapi nggak terlalu banyak nih ngerapiinnya dan b covernya masih orisinil dan masih bagus tidak ada bekas eksiden pintu-pintu pun masih asli dan saya pastikan untuk kaca samping belakang masih sangat asli orisinil nah Siler-silernya masih sangat utuh, tidak ada bekas sambungan ataupun bekas uh, lepas atau rusak atau eksiden. Tulang-tulangan masih utuh semua, aman ya, teman-teman. Dan AC-nya pun masih cukup dingin. Untuk interior masih bagus, lumayan, dan di kursi belakang aja yang gantian kursinya kita beralih ke bagian dashboard bagian dashboard masih bagus ya ini hard plastik dan di head unitnya sudah touchscreen ini TV Cina ya tapi masih cukup layak buat ukuran mobil mobil sejuta umat setir-setir masih lumayan cukup kenceng dan di bagian kursi masih empuk ya nggak ngempos banget masih bagus door trim pun masih bersih bagus cuman sedikit kotor ini belum di salon sama saya Insya Allah akan kita rapihin kita ke belakang kita ke kabin tengah untuk kabin tengah masih cukup rekomendasi ya tidak ada masalah yang sangat berarti berfungsi dengan baik dilengkapi dengan perlengkapannya dongkrak kunci-kunci roda dan kunci shear pada tersedia Oke, kita ke bagian belakang Untuk di bagian belakang, sealer-sealernya masih utuh, aman, tidak bekas eksiden, tidak bekas nabrak. Tulang-tulang pilarnya di pilar B-nya masih bagus ya. Masih utuh, tidak ada bekas eksiden. Yang sangat berarti. Oke, ini AC-nya single blower kalau untuk tipe B. Nah, kacanya bagian pintu belakang masih utuh, kacanya juga masih orisinil, tidak ada bekas tabrakan atau eksiden yang sangat fatal nggak ada. Mobil ini masih aman. Dilengkapi dengan rear spoiler dan lampu high beam stop lamp. Wiper belakang tersedia ya, masih aman. Kita ke depan yuk. DHSU tipe D tahun 2009 Mobil ini pajaknya telat sekali Pajaknya telat di 2022 Jadi teman-teman bayar cukup sekali aja ya Untuk nilai pajaknya pun masih sangat murah Sekitar juta 700 an kurang lebih ya teman-teman PR di pajaknya Kalau bisa sih balik nama PBN ya teman-teman Untuk alamat Jakarta Timur Oke selanjutnya kita ada mobil Toyota Soluna tahun 2010 Ini mobilnya kata orang sih Toyota Soluna Preman ya tipe GLI Ini tahun 2010 pajaknya di bulan 10 Oktober telat satu kali Teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten Terpelat ganjil Mobilnya masih bagus ya teman-teman nggak -teman, ada masalah ini kita jual masih cukup sangat murah karena mobil ini jujur jarang banget ditemuin yang kondisi masih sangat bagus untuk kap mesin sudah kita pakai karbon ya karbon stiker dan di atap pun sudah pakai karbon stiker jadi aman ban-ban masih cukup tebal, lampu-lampu juga masih bagus nggak ada masalah masih bawaan asli dari pabrik. Nah, cuman di bagian dak aja nih variasian. gak orisinil. Tapi mobilnya dijamin gak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Untuk bodi-bodi masih mulus, kayak kaki masih enak, mesinnya pun masih cukup responsif, teman-teman. Ini mobilnya sangat bagus, jarang-jarang ada nih mobil kayak begini. Ini mobilnya kita jual harga 45 juta. Pajaknya pun murah ya teman-teman, cuman 1,3an 1,5an kurang lebih. Ini mobilnya kita jual 45 juta masih bisa nego ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau beli mobil ini tertarik bisa langsung japri saya, menghubungi saya. Mobilnya saya open price di 85 juta masih bisa nego buat teman-teman jujur ini mobilnya sangat langka karena sekarang ini nyari mobil yang pas banget susah teman-teman harganya luar biasa mahal-mahal menjelang puasa Ramadan dan Lebaran Idul Fitri ya jadi untuk harga pasaran sangat luar biasa jauh jauh dari agak ekspektasi perkiraan kita semua teman-teman tapi so itu sangat bagus kalau menurut saya karena pertumbuhan nilai ekonomi jadi naik meningkat oke okay, sekian review singkat dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dari derosa auto undur diri pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sejahtera derosa auto